ada beberapa pertanyaan apakah kita gajian bulan ini atau juga ada pertanyaan dari sobat-sobat desa kapan kita gajian tentu pertanyaan ini paling populer di kalangan sobat-sobat pendamping desa di seluruh tanah air ya dengan berbagai ini ya dengan berbagai kondisi sebetulnya dan itu wajar kalau kata Pak Holis itu pendamping desa mulai kreatif memunculkan foto Dilan nah, belum gajian itu biar aku aja kata Dilan <laughs> jadi itu adalah bagian dari tantangan sobat-sobat eh, tenaga pendamping profesional, sang pemberdaya masyarakat desa, bagaimana tetap bergerak di tengah eh, kekuatan yang ada walaupun belum gajian tapi semangatnya terus membara kurang lebih begitulah ya. Nah jadi eh, kali ini saya tidak akan memberi jadwal kapan penabung desa itu gajian karena bukan merupakan kewenangan kita tapi lebih kepada eh, layakkah ataukah bisakah sobat-sobat desa itu direkomendasikan untuk dibayar gajinya pada bulan ini dan seterusnya. nah Eh, mari kita simak video dari Gus Menteri beberapa waktu lalu di awal tahun 2022 Bahwa pentingnya daily report pendamping desa Cikido. Tujuh pengawalan implementasi keputusan Menteri 40 tahun 2021 Tentang petunjuk teknis pendamping desa tanpa ada revisi dan perubahan Di antaranya menggunakan penuh daily report pendamping desa Disertai saluran dari pendamping ke PBSDM Ada surat dari Kementerian Desa Yang terbaru Yang berkaitan dengan pembayaran honorium Pendamping desa Yang ada kaitannya dengan Daily Report Pendamping Desa Ada beberapa poin yang Harus kita pahami dan Laksanakan Simak berikut Surat dari Kementerian Desa pada tanggal 11 Januari lalu Yang nomor 14 Garing SDM.00.03 Uh, bulan dua garing 2022 ini sifatnya penting ya lampirannya satu berkas perihalnya laporan bulanan dan rekomendasi pencairan ataukah pembayaran TPP tahun anggaran 2022 nah simak baik-baik jangan sampai sobat-sobat tidak gajian di tengah kawan-kawan ataukah sobat desa uh, shopping sudah gajian sobat-sobat belum gajian yang nah, sampai. Ini surat ini ditujukan kepada tenaga pendamping profesional di tempat. Dalam rangka pemenuhan syarat administrasi pembayaran honorium, bantuan biaya operasional dan asuransi tenaga pendamping profesional atau TPP kemudian di tahun 2022 dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan bulanan berbasis daily report pendamping desa atau DRP merupakan salah satu syarat wajib untuk pembayaran honorium bantuan operasional dan asuransi TPP setiap bulan dengan jumlah jam kerja penuh sekurang-kurangnya 140 jam per bulan Nah, di dapat kita cek di daily report jangan sampai di akhir bulan saat mau buat laporan sistem lagi padat lagi sibuk sehingga daily report sobat-sobat oh, tidak terpenuhi 140 jam nah sebaiknya daily report ini diisi namanya daily report harian ya laporan harian bukan bulanan tapi setiap setelah kita kunjungan pendampingan segerakanlah untuk mengisi daily report yang kedua setiap TPP Mengunduh laporan bulanan dari aplikasi DRP dimaksud dan disimpan pada loker elektronik pendamping melalui website si pemberdayaan desa. Ya, sudah, sudah tahu tahulah sobat, sobat. Ya, nah, kemudian yang ketiga, koordinator nasional, koordinator provinsi, koordinator kabupaten, kota, dan koordinator kecamatan wajib melihat. Dan atau mengunduh laporan TPP di bawahnya pada setiap tanggal atau hari terakhir bulan berjalan pada dashboard evaluasi kinerja di menu laporan. Nah, ini nih melalui website Daily Report Pendamping Desa. Nah, coba kita lihat di nah ini yang dimaksud, ya, jadi menu di sini untuk... Ini adalah dashboard daily report, sobat-sobat. Ya, ini kornator nasional sampai ke kornator kecamatan itu mendownload, mengunduh data sobat-sobat semua di sini. Di sini akan terlihat sejauh mana realisasi atau kinerja sobat-sobat semua di sini dapat dilihat. Nah, gridnya nya berapa, top, total skornya berapa? Dan apa kegiatan sobat-sobat dapat dilihat di sini? Ini ya, ini di poin keempat, berdasarkan data laporan drp, sebagaimana poin tiga tadi, itu yang pertama: TPP dengan jumlah jam kerja kurang dari 140 jam per bulan wajib memenuhi jumlah jam kerjanya, dimaksud paling lambat setiap tanggal tiga bulan berikutnya. Nah, jadi, jika sahabat-sahabat kurang dari 140 jam per bulan, maka paling lambat ditunggu tuh tanggal tiga bulan berikutnya tapi sebaiknya setiap hari karena sobat-sobat e, pasti mengalami kendala e, aplikasi tidak dapat diakses kemudian error dan seterusnya maklum ini digunakan seluruh Indonesia jam sibuk jangan sampai gara-gara kelalaian sehingga kita rugi nah TPP yang tidak memenuhi jumlah minimal jam kerja yang disaratkan 140 jam ya wajib melakukan klarifikasi tertulis kepada satuan kerja BPSDM nah kan repot kalau kita tidak cukup jamnya kita harus klarifikasi secara tertulis dengan tembusan kepada supervisor masing-masing paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya nah klarifikasi tersebut disertai dengan alasan tidak terpenuhi jam kerja yang disaratkan nah Klarifikasi, kemudian apa yang menjadi eh, kendala, apa alasannya Apakah tidak ada sinyal, ataukah memang sobat-sobat tidak kerja Sesuai dengan Captain 40 Nah, C. Supervisor melakukan validasi Setelah ada klarifikasi, supervisornya melakukan eh, validasi atas surat klarifikasi TPP yang dimaksud Ya, dan selanjutnya membuat rekomendasi dapat diterima atau tidak dapat diterimanya klarifikasi tersebut. Nah, jadi penting peran supervisor memastikan apakah eh, alasan tersebut rasional ataukah memang alasan yang dibuat buat ataukah memang tidak kerja. Nah yang kelima proses pembayaran honorium bantuan personal dan asuransi TPP dilakukan berdasarkan rekomendasi akhir dari koordinator nasional kepada BPSDM PMDDT Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya Dengan ketentuan ya TPP yang memenuhi syarat minimal jumlah jam kerja wajib per bulan itu direkomendasikan dibayar penuh Honornya. Kemudian TPP yang telah mengundurkan diri PHK misalnya kan ataukah ada yang jadi ASN Atau KP3K Atau meninggal dunia Dilantik menjadi anggota DPR DPRD Kepala daerah Kepala desa Staris desa Dan atau TNI Polri Itu direkomendasikan Untuk tidak dibayarkan Atau diberhentikan pembayarannya Jadi nggak dapat lagi Rekomendasinya TVP yang tidak menulis syarat minimal jumlah jam kerja wajib per bulan 140 jam ya dan klarifikasinya dapat diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana poin 4 B maka rekomendasi pembayaran haknya pada bulan berikutnya nah, jika memang sahabat-sahabat punya semangat untuk berdesa sebaiknya melakukan pendampingan jangan lupa juga daily reportnya untuk diisi tip poin D TPP yang tidak memenuhi syarat minimal jumlah kerja wajib per bulan dan klarifikasinya tidak dapat diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana poin B maka rekomendasi melahatnya pada bulan berikutnya namun akan disertai dengan pemberian sanksi oleh satuan kerja BPSDM berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 40 tahun 2001 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa nah, ada sanksi lagi Nah, rekomendasi pembayaran TPP disampaikan secara berjenjang dari konator kecamatan, konator eh, nasional yang selanjutnya disampaikan pada satuan kerja BPSDM, sesuai dengan format rekomendasi sebagaimana terlampir di bawah ini. Di sini ada. Nah, pengiriman rekomendasi pembayaran TPP dari konator provinsi kepada konator nasional disampaikan melalui email HRDsecproppmdhcmel.com dan halaman email PPK sesuai dengan wilayah masing-masing ini tugas di kompeten ya nah poin ke-8 TPP yang mengalami kendala akses jaringan internet dan atau bermasalah dengan akses aplikasi DRP nya itu agar melaporkan secara berjenjang kepada supervisor dan koordinator provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada satuan kerja BPSDM dan disertai dengan laporan manual dengan format sebagaimana tersedia pada aplikasi Daily Report. Nah, maksudnya jadi diantara sobat-sobat di sini ada yang tidak ada sinyal sehingga tidak mampu memenuhi apa yang menjadi perintah dalam surat ini, maka itu harus koordinasi dengan supervisor dan seterusnya. Nah, surat ini dari Pak Dr. Yusra MPD Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Oke ini adalah lampirannya Jadi uh, sebelum kita tanya gajian Tapi sebaiknya sobat-sobat menyiapkan diri Apakah sudah siapkah untuk digaji bulan ini dan bulan berikutnya belum gajian itu berat biar Dilan saja kita tunggu saja oke sama Desa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.